Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Cara verifikasi alamat Google AdSense terbaru Oke teman-teman, saat kita berhasil diterima monetize oleh Youtube Tentunya kita harus menyiapkan akun pembayaran kita yaitu Google AdSense Dan langkah pertama saat kita menyiapkan Google AdSense adalah Kita harus memverifikasi alamat kita Yaitu saat kita mendapatkan 10 dolar pertama Nah, teman-teman, kalau misalkan kita mendapatkan 10 dolar pertama, kita akan menerima email dari Google AdSense seperti ini, teman-teman. Untuk emailnya kurang lebih seperti ini, Anda harus memverifikasi identitas Anda dalam 45 hari agar dapat terus memonetisasi dan menerima pembayaran. Dan untuk cara verifikasinya juga, di sini ada dua opsi, teman-teman. Yang pertama yaitu gunakan proses verifikasi identitas dan verifikasi alamat yang ada dengan mengunjungi AdSense Dan pada opsi ini Nomor pengenal atau PIN Akan dikirim melalui POS Ke alamat fisik Anda Biasanya dalam 2-4 minggu Nah di opsi yang pertama ini Nantinya kita harus menunggu PIN Yang dikirim ke alamat kita Dan biasanya itu memakan waktu 2-4 minggu Dan untuk pengirimannya Yaitu menggunakan pengiriman kantor POS Teman-teman Nah, selain verifikasi yang pertama tadi, di sini ada opsi verifikasi yang baru, yaitu verifikasi dilakukan secara online, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf juga karena tidak sempat untuk perekaman layar saat proses ini. Nah, tetapi untuk prosesnya tidak jauh beda seperti ini. Antara opsi ke-1 dan opsi kedua untuk melakukan verifikasi ini, kita harus masuk dulu ke Google Adsense, teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita masuk pada halaman Google AdSense seperti ini. Kemudian di Google AdSense ini, kita masuk ke menu pemeriksaan verifikasi seperti ini. Oke, setelah kita masuk pada pemeriksaan verifikasi, nantinya akan ada pesan seperti ini, teman-teman. Pembayaran Anda ditangguhkan untuk terus memonetisasi dan menerima pembayaran verifikasi identitas Anda dengan partner kami, yaitu paling lambat 22 Januari 2023. Nah, jadi kita harus melakukan verifikasi sebelum tanggal tersebut, teman-teman. Dan di sini juga dikatakan, Anda telah terpilih untuk verifikasi AdSense yang lebih cepat dan sederhana, yang bertujuan meningkatkan pengalaman pengguna dan pertahanan terhadap penipuan. Oke, di sini kalau misalkan kita memilih kembali ke proses lama, berarti kita akan melakukan verifikasi dengan cara mengirim PIN melalui kantor pos, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita ingin mencoba opsi terbaru, yaitu dengan cara klik ambil tindakan seperti ini. Nah setelah itu kita akan diarahkan pada halaman incode seperti ini teman-teman. Dan di sini kita pilih get started seperti ini. Nah di sini kita harus memilih dokumen apa yang akan kita gunakan untuk proses verifikasi. Karena di sini saya menggunakan KTP, jadi di sini saya pilih yang paling atas ini teman-teman Kemudian kita pilih continue Dan di sini nantinya akan meminta akses kamera Langsung saja kita pilih allow access Nah setelah kita mengklik allow access ini Tahap selanjutnya adalah proses pengambilan gambar dari KTP kita Dan satu lagi yaitu proses pengambilan gambar dari wajah kita yaitu fungsinya untuk mencocokkan foto yang ada di ktp dengan wajah kita saat kita melakukan selfie di situs ini di sini saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan saat pengambilan gambar tersebut karena di disini tidak diizinkan untuk perekaman layar teman-teman Oke setelah proses pengambilan ktp dan foto selfie selesai Berarti untuk tahapan verifikasi ini sudah selesai teman-teman Kita tinggal menunggu prosesnya apakah disetujui atau tidak untuk verifikasinya Dan proses ini yang saya alami yaitu memakan waktu sampai satu hari teman-teman Jadi tidak lama Beda kalau misalkan kita verifikasi melalui PIN Yaitu kita harus menunggu sampai dua bulan lamanya teman-teman Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh